Macam mana nak keluarkan weh? Tak mahu dua. Bukan tak beku. Weh, pakai sudu ke apa? Pakai mochi. Melekit weh. Hi guys. Assalamualaikum. Okay setiap korang dapat lihat depan aku ni, aku ada aiskrim mochi boba. Memang susah gila we nak dapatkan. Aku hampir give up lah. Dah lama dah ni kan. Aku baru nak buat video. Tu macam malas tapi Dah penat-penat kita cari. Dah dekat 10 kedai dah pergi. Sampai-sampai <Sigh> licin. Sampai-sampai licin. Akhirnya dapat Ah, kita borong. Tapi macam tak best kan. Kalau aku nak makan mochi boba ni saja kan. So aku akan makan dengan ice cream boba yang lain. Sebelum tu korang jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe ni tolong subscribe okay. Okay dah jom. Okay guys. lain tu aku ada juga ice cream G-Life boba Licious ni ni pun sedap juga kan dulu. Memang fenomena. Memang orang jenuh mencari juga orang. Stok sampai je habis. Okey, and then aku ada juga Cornetto Brown Sugar Bubble Cheese. Tapi ni dia punya cone tu nampak dah tak. Dah penyuk-penyuk dah ini. Dah penyik-penyik dah. Ini je ada. Takpelah. Kita ambil lah. Mungkin stok pun dah kurang. Okey, inilah yang di Tunggu-tunggu dia Mochi, boba Okay aku letak dua je Tapi Mungkin aku akan makan satu je tak Takpelah Kita kena makan yang ni dulu lah Sementara kan yang Ini yang akan cair dengan lebih cepat Apa muang masa Marilah kita makan Bismillah Dengan T-Life for Bali Shade Sorry cair Alamak tak cantik pula Aku buka ya. Saya keluarkan dulu Okey, macam ni lah dia punya texture. Okey, dia ni memang cepat cair kate. Okay. So mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Okay, next one Coroneto ni ya. Ada kata Mochi ni macam Sama je macam air. Boba tu sedap macam tu Tapi Tak tahulah kan hmm. Yang penting Dalam dia elok Walaupun dah Penyik-penyik Coroneto brown sugar Bubble cheese uh, Cantik kan Cantik Bismillah Memang sedap Oba kecil Di Belah masa ni Nanti kan Ni dia Minis ni Mochi boba dia Bukan apa Bukan benda dah viral lah. Cari je tak Takde Cari je tak takde, je, takde. Hmm. Tu masalah Satu ni aku boleh Dalam RM3.90 Macam ni rupa dia Dia Kalau kat speed Murah sikit Dalam RM3 macam tu. Tapi tu lah Banyak speed mat dah pergi tak takde So takde Aku makan satu je lah Kut ni hiasan Cepat Macam nak keluar kan ni Aku suka mochi Tapi tak tahulah kan Tapi kalau boba orang kata sedap Macam mana nak keluarkan weh Tak mau dua Sebab so, beku kan tak beku Macam dah tak Sebab dah lama kan Aku letak kat sini Macam mana dia punya macam tepung-tepung Ah tepung pun boleh Ha ni kat bawah ni ada Ni dia tepung yang nak masukkan. Okay so dia a bit sticky sebab Mungkin dah lama dah aku letak kat luar ni kan Fikir okay, macam ni lah Mari kita makan Bismillah Hmm Hmm Mas krim tu dah mula mencair Sejuk gila tangan aku. <tuk> <tuk> oh yeah. pakai sudu ke apa Makan mochi Melekit lah yeah. Lebih kurang je dengan yang ni Asa -as ice cream tu sama lah. Lebih kurang tapi Dia dalam tekstur mochi lah Sedap lah Kita makan ke satu ni Okay sedap Sedap Kalau minat mochi aa, Dan minat boba Memang sedap lah boleh beli Rasa dia macam lebih kurang je Macam ice cream di life boba ni Bobalicious ni Cuma dia ada tekstur Apa mochi Tambah tekstur Kenyal-kenyal dekat situ aa. Tu lebih beza dia sikit dengan yang ilai boba tu Tak boleh nak samakan dengan Cornetto tu Dia lain rasa dia Bubble cheese kan Ada cheese pula atas tu So Tapi semuanya Tiga-tiga tu sedap Aku suka Memang aku suka Okay Korang dapat ke beli <tuh> Kalau dah dapat Macam mana Sedap ke tak sedap Kalau tak dapat Good luck lah Untuk mendapatkannya Okay tu je Video aku untuk hari ini. ni pun, Terima kasih Pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe channel aku, okay? Thank you very much. See you guys in the next video. bye, -bye.